Tunggar ini ya Kontrolnya ini Kita akan lepas kabel yang hitam ini Kita sambung Dengan kabel yang Ini ini kabel isi 6 Kita butuh yang isi 3 aja Karena kabel yang hitam ini 3 kabel Merah, kuning Dan hitam Kita lepas Kita lepas Yang hitam kita sambung Seperti ini nanti ujungnya sini Baru kita masukkan kontrolnya Nah, ini sudah kami sambung kabelnya sambungnya seperti ini ya disambung secara siksa agar tidak konslet nah, kita harus sambangkan kalau yang seperti ini nanti kabel yang hitam kabel merah kabel kuning nah sebelumnya kita masukkan dulu ini selongsong isolasi bakarnya ya nah, seperti ini Kita bakar, kita panasi pakai korek api. Yang ini. saja seperti ini ya, ini aja udah cukup baru kita bungkus isolasi ya terus kabelnya ini kita lewatkan di bawahnya ini ya di bawahnya karet sambung kembali ke kontrolnya ya ini. jangan lupa Ingatkan urutan yang sebesar di sini tadi dari ground merah kuning ya jangan sampai terbalik Oke kita akan pasang tutupnya kembali ini kabelnya dua merah sama hitam ini kabel kabel utama untuk suplai arus 12 volt hitam negatif merah positif dari sini kita ambilkan dari kabel lampu kota ya lampu kota yang warna hijau putih seret putih yang negatifnya yang hitam yang merah. kuenya kita ambilkan lampu kota. Jadi saat lampu kota dinyalakan, lampu LED ini akan nyala. Di sini pun juga ada kabel lampu kota yang warna hijau, hijau dari kontrol ini. Gabungkan jadi satu dengan kabel supply atau kabel VCC. Jadi satu. Disambung ke kabel yang dari uh, lampu ke lampu kota ini. Saat ini, kabel warna kuning, yaitu kabel sein kiri dan kanan, ya, yang dekat warna merah, ini sein kanan, ini sein kanan, di sein kiri. Di sein kiri kita sambungkan kabel kita ambil dari yang kiri yang tadi yang putih ini. terus ini kuning ini kita sambungkan ke sen kanan terus ini terus untuk yang biru biru untuk kabel yang mundur atau atret kita sambungkan kabel eh, di kabel yang di lampu mundur dia Nah, ini warna putih ini untuk mundur, yang biru. Terus yang lampu untuk rem warna putih. Kita sambungkan ke wah, kabel lampu untuk rem warnanya hijau seret kuning. Ini kan ada dua, hijau seret kuning dan hijau seret putih yang seret kuning hijau kuning ini untuk rem sedangkan hijau yang hijau seret putih ini untuk lampu kota jadi lampu kota ini kita ambilkan ada dua yang hijau dari kontrol sama merah untuk arusnya Lampu Sekarang kita akan coba Lampu Rane kanan Rane kanan Rating kanan, sen kanan. terus kita coba kalau kita rem pakai rem ya jarak remnya nah dia kalau, kalau jarak remnya Dia akan dibandingin terus nyala ini sebenarnya jalannya merah ini terus kita kalau pakai mundur lampu mundur Dia warnanya putih, Kalau kita lampu biasa, jalan normal, atau pakai lampu, otak, nah, lampu, senja, lampu otak, banyak sekali. Jalan, LED. Kita coba lagi lampu hazard, lampu tanda bahaya kalau tanda bahaya dari tengah ke kanan kiri ya lewat. Ya, oke sudah ini hasilnya. Ini lampu led strip untuk bagasi mobil Avanza. ke kanan, ke kiri jalannya ke kiri, rim ya